assalamualaikum berjumpa lagi di channel Wandi Arista kali ini aku ingin memberi sedikit pengetahuan lagi yaitu dengan cara menggunakan status WA menggunakan kamper di Starmarker kita ya. Bagaimana caranya nanti kita akan bahas bersama. Untuk sebelum dan sesudahnya kami mengucapkan terima kasih sudah mau ngeklik video ini. Jangan lupa di subscribe, di like dan di share. Terima kasih. Kita mulai saja langsung kita buka downloader port Starmarkernya. Oke, sini kita akan mendownload cover kita dulu yang bisa bakar kita pergi dulu ke coba di suaraku cari cover ya dari cover apakah ada yang video soalnya jarang membuat cover video ya dari ada, oke nah, di, di, di sini tidak ada, semoga kita coba ke star markernya aja, apakah ada? cari cover video oh ini ada satu kita klik kita salin Nah, setelah di ini sudah otomatis tersimpan di aplikasi downloader. Termakernya ya, kita keluar aja. Oke, namanya kita balik lagi, kita buka. tambahkan langsung di pet aja ya itu sudah masuk tuliknya nah kita download file kita ya di galeri atau masuk ke 2A. Oke, berarti satu. Oke, Oke, okay. nanti tinggal kirim ke status. Oke, okay, terima kasih sudah telar ya, selesai. Mungkin sudah bisa dimengerti. Sekali lagi...